Ya, diucapkan selamat datang, buat yang baru hadir. Nyapa sama dengan jegrik aku lho rung bengok dengan jegrik oh Jekrik njegrik <tik> sampai pagi mayundan wa kasambung waleng